ini sederhana tapi alhamdulillah nikmatnya luar biasa ya teman-teman buat teman-teman yang penasaran yuk tonton videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe dulu di like juga ya videonya terima kasih untuk ikan patinnya ini udah aku cuci bersih langsung kita marinasi pakai garam ini kunyit bubuk kemudian ketumbar bubuk aku juga pakai bawang putih bubuk sedikit merica bubuk kemudian ada kaldu bubuk dari kaldu jamur ya teman-teman ini sesuai selera teman-teman aja kita aduk rata kita marinasi ini kita biarkan dulu sampai bumbunya meresap ya untuk pepaya mudanya, aku pakai satu mangkok. Ini aku beli ya teman-teman. Udah jadi kayak gini. Kemudian untuk bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabe keriting, daun salam, lengkuas. Lengkapnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini ada garam, kaldu jamur, gula. Kemudian aku juga pakai sekitar 3 sendok makan kecap. Untuk bumbunya ini semua kita potong-potong aja, bawang putih. Kita potong tipis-tipis seperti ini. Bawang merahnya aku juga mau potong tipis-tipis. bapak -tipis. papaya muda, ini masakan sederhana yang selalu mengingatkan sama kamu halaman ya, teman-teman.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 lanjut kita panaskan bisa pakai minyak goreng ataupun pakai mentega ini aku pakai mentega ya teman-teman bawang merah bawang putih ini langsung kita tumis sampai harum ya sampai layu kita tambahkan lengkuas sama 2 lembar daun salam kemudian cabai rawit cabai keriting juga ikut kita tumis ini sampai semuanya matang semuanya harum langsung kita masukkan untuk pepaya mudanya ini aku beli 2000 teman-teman di sini tambahkan sedikit air kita aduk-aduk sebentar aku mau tutup biar cepat matang ya teman-teman, biar cepat empuk jangan lupa kita tambahkan bumbunya, garam, gula kaldu jamur aduk sebentar Di sini aku tambahkan 3 sendok makan kecap manis teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman juga jangan lupa kita icip-icip dulu ini udah selesai bisa kita hidangkan lanjut kita goreng ikan patin ini aku tambahkan tepung bumbu ya teman-teman kita ratakan untuk ikannya tadi sudah kita marinasi. Lanjut, kita tuangkan minyak. Biarkan minyaknya sampai panas dulu, kemudian kita masukkan untuk ikannya. Kita goreng ikannya sampai kecoklatan, ya teman-teman. Alhamdulillah, menu sederhana hari ini sudah selesai. Ada tumis pepaya muda, ini lumayan pedas. Tapi enak banget ya teman-teman. Sama ikan patin goreng tepung. Menu sederhana. Alhamdulillah ini nikmatnya luar biasa. Buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba resep ini ya. Oh ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga videonya ke semua akun sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.